kan Ka'bah lah ketika Ka'bah ini dibangun namanya orang membangunkan capek terkadang Ibrahim itu mundur sedikit dari Ka'bah kemudian diperhatikan Ka'bah itu entah mereng entah apa kurang bagus, kurang siku, kurang apa gitu kan tukang kan kalau bangun-bangunan pasti akan dilihat bangunannya dan selalu kalau melihat hasil bangunannya Ibrahim berdiri di situ. Maka tempat berdiri Ibrahim memandang pembangunan yang sedang dibangun. Sekarang disebut Maqam Ibrahim namanya. Maqam Ibrahim itu tempat Ibrahim melihat-lihat hasil bangunannya itu. Tidak jauh dari Kaabah. Maqam Ibrahim. Wattakhidumin Maqam Ibrahim Musallah. Ada Maqam Ibrahim di situ. Dan ini awal cerita Maqam lah ketika kemudian Ibrahim membangun Ka'bah rupanya kurang bahannya. Kurang batunya itu kurang. Maka Ibrahim kemudian memerintahkan Ismail untuk mencari batu. Dicari-cari batu tidak ketemu. Sampai akhirnya berjumpa dengan malaikat yang berbentuk manusia. Kemudian mengisyaratkan untuk membawa batu yang sangat putih bersih dan suruh dibawa ke bapaknya untuk batu sebagai batu terakhir yang diletakkan di Ka'bah Ismail tidak tahu bahawa batu itu berasal dari sorga di bawah malaikat warnanya putih, bersih tapi Ibrahim tahu bahawa itu adalah batu Kan dia seorang nabi dapat wahyu maka Ibrahim pun kemudian meletakkan batu yang sangat putih bersih itu yang kemudian belakangan disebut Hajar Aswad. Kenapa yang tadinya putih jadi Aswad? Kan awalnya putih, batu itu bersih, sekarang jadi hitam. Maka Nabi memberikan alasan: dulu batu itu putih bersih, tapi karena kesyirikan yang dilakukan bangsa Arab dan kemaksiatan yang menyebar di bumi, maka batu itu semakin hari semakin menghitam. Semakin hari semakin menghitam, maka sudah tidak disebut lagi batu putih, tetapi batu hitam dalam bahasa Arab disebut hajar aswad. Inilah cerita hajar aswad di sini. Masyrul Muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi setelah kemudian Ka'bah terbangun dan sudah sempurna. Maka Allah perintahkan Ibrahim untuk mengajak manusia haji menuju Baitullah al-haram Karena sudah jadi kaabahnya Maka diperintahkan oleh Allah untuk berteriak kepada manusia supaya mereka melaksanakan haji Dan inilah cerita haji pertama Ibrahim ketika itu bingung apa maksudnya Manusia itu kan ada di belahan dunia, ada di Syam, ada di Jazirah Arab, ada di mana-mana. Bagaimana ngajak orang haji? Tentu harus safar memberitahu orang-orang yang ada di jauh sana, kan nun jauh di sana. Akan tetapi Allah mengatakan, bukan begitu caranya. Cukup kau berteriak di samping Ka'bah, "Aku yang akan menyampaikan suaramu ke telinga-telinga di seluruh dunia." Dan ini mukjizat Ibrahim mampu teriakannya bisa didengar satu dunia maka Allah berfirman wa adzin fin nasi wa, wa adzin gimana alif ayatnya wa adzin ha? wa adzin fin nasi ya'tika rijalan wa ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amik Wahdin yeah. vindas. Di sini Allah perintahkan supaya adin vindas mengumumkan kepada manusia bil haji dengan haji yaktu karijang maka akan datang orang-orang yang berjalan. Waala kul di zamiir niyatin dan orang-orang yang berkendaraan mingkul di dari seluruh penjuru dunia. Maka ketika Ibrahim berteriak kepada seluruh manusia satu dunia untuk haji maka teriakan Ibrahim masuk ke telinga-telinga manusia kemudian masuk ke hati manusia dari situlah Allah cintakan hati manusia untuk datang ke Ka'bah yeah. maka ketika itu Ibrahim pun mulai berdakwah di sekitar Ka'bah setelah pembangunan Ka'bah maka Allah takdirkan satu Ataupun semua bangsa Arab mengikuti syariat Ibrahim. Tidak ada di zaman Ibrahim orang Arab yang melakukan syirik. Tidak ada. Satu orang Arab pun semua mentauhidkan Allah. Mengikuti ajaran Ibrahim. Dan dari situlah sejarah pertama Ka'bah diagungkan. Itulah sejarah pertama kenapa Ka'bah diagungkan itu. Karena Ibrahim mengajak orang untuk mengagungkan Ka'bah maka satu Arab semua mentauhidkan Allah dan mengikuti ajaran Ibrahim sampai akhirnya ketika Ibrahim a.s. wafat dan Ismail juga wafat Ismail menikah dua kali istri pertama akhlaknya buruk kemudian diceraikannya istri kedua dan ini pelajaran bahwa wanita yang buruk akhlak itu tidak disukai makanya seorang nabi pun menceraikannya baru istri keduanya salehah maka dari keturunan istri kedua Ismail inilah kelak sampai kepada Adnan Adnan sampai kepada Abdul Manaf Abdul Manaf sampai kepada Hashim, Hashim sampai kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib sampai kepada Abdullah dan dari Abdullah lahirlah baginda sallallahu alaihi Wasallam. Lah, ketika seluruh orang Arab ini walaupun Ibrahim, apa namanya, sudah meninggal, Ismail sudah meninggal, tapi ajaran Tauhid itu tidak hilang di negeri Arab. Sampai akhirnya datang seorang laki-laki yang disabdakan Rasul akan terburai ususnya di neraka, karena dialah orang yang pertama kali merubah agama tauhid menjadi agama berhala. Siapa dia? Amru ibnu Luhai. Catat, Amru ibnu Luhai. Amr ibn Luhai orang pertama yang merubah agama tauhid di jazirah Arab itu. Namanya Amr ibn Luhai kepala dari kabilah Khuza'ah namanya. Ada kabilah Khuza'ah, kabilah besar yang memimpin namanya Amr ibn Luhai. Dulu Arab dipimpin oleh Jurhum. Kabilahnya Ismail kabilahnya istrinya Ismail namanya Juruhum sampai akhirnya kemudian terjadi perang besar antara kabilah Huza'ah dengan kabilah Juruhum ini perang banyak orang mati Allah takdirkan Juruhum kalah kabilahnya istri Ismail ini kalah dikuasai oleh kabilah Huza'ah sehingga yang memimpin Akhirnya seorang laki-laki namanya Amr Ibn Luhay Tetapi walaupun demikian Amr Ibn Luhay itu orangnya baik Orangnya paling kaya, dermawan, suka ngasih makanan kepada orang haji Mengagumkan Ka'bah, memberi pakaian sendiri kepada Ka'bah Sehingga orang-orang Arab sedikit demi sedikit Akhirnya cinta dengan Amr Ibn Luhay Termasuk juga jurhum yang kalah perang itu lah karena juruhum itu sudah kalah Sebagian mereka hijrah ke beberapa tempat Sebagiannya masih tinggal di Mekah dan menguasai zam-zam Maka kabilah Khuza'ah ingin menghancurkan betul-betul ekonomi orang-orang Juruhum dengan cara apa? Menimbun zam-zam Ditimbun zam-zam itu Supaya orang-orang jurhum Tidak punya ekonomi dari penjual belian air zam-zam itu Betul-betul dikubur oleh kabilah huza'ah itu Dari sila sejarah hilangnya ka'bah Hilangnya zam-zam Kenapa? Karena dikubur oleh kabilah huza'ah Untuk betul-betul menghancurkan kabilah jurhum Maka Arab dikuasai jurhum ketika itu Karena sudah tidak punya ekonomi, ekonomi lagi Mau jual air udah tidak ada airnya Jam-jamnya sudah dikubur Sampai akhirnya setelah betul-betul huza'ah berkuasa dipimpin oleh Amr ibn Luhay ini dan Amr Luhay dengan akhlaknya dengan kebaikannya dia mampu merangkul orang-orang maka dicintailah Amr ibn Luhay ketika itu oleh bangsa Arab sampai suatu ketika Amr ibn Luhay ini safar dalam sebuah hajat dari Mekah ke Syam ketika sampai di Syam maka lewatlah di sebuah kabilah namanya Mamalik, kabilah Mamalik yang ada di Syam. Kabilah Mamalik ini penduduknya penyembah berhala, penyembah berhala, musyrikun yang ada di Syam itu. Sementara orang Arab itu muahidun. Lah abar di bin Luha ini dan juga bangsa Arab tidak pernah mengenal agama penyembah berhala tidak pernah disentuh berhala cuman asumsi daripada Amr bin Luhai ini karena Syam adalah Biladul Ambiya negerinya para nabi banyak ribuan para nabi diutus di Syam maka dikiranya ajaran penyembah berhala oleh Amr ibn Luhai itu adalah ajaran yang hak ajaran yang benar maka mulailah dia belajar menyembah berhala ketika sampai di Syam ketika pulang dari Syam maka dia sudah terpengaruh dengan agamanya Para penyembah berhala yang ada di Mamalik di Syam itu Maka pulanglah Amr ibn Luhai Bawa oleh-oleh patung besar namanya Khubal Patung Khubal Itulah patung pertama yang dibawa oleh Amr ibn Luhai Bawa Khubal dia dari Syam menuju Mekah Sampai di Mekah diletakkan di Kaabah dan dia mengajak manusia untuk menyembah berhala Disinilah pertama kali sejarah orang Arab Kembali menyembah berhala Padahal ratusan tahun mereka mentawahidkan Allah Sejak zaman Ibrahim Zaman Ismail dan keturunannya Sampai datangnya Aman bin Luhai Dia pula orang yang pertama kali merubah-robah agama Ibrahim Di jazirah Arab makanya Rasul mengatakan inni ra'aytu amrabna luhayyin finnari yajurru am'a'ahu aku melihat Amr ibn Luhay di neraka terburai ususnya Fa innahu awal man ghayyara dina Ibrahim Karena dia orang yang pertama kali merobah-robah agama Ibrahim maka setelah kemudian khubal dia ke Syam lagi, bawa lagi patung yang lain Bawa lagi patung yang lain Akhirnya lama-lama patung itu diproduksi oleh penduduk asli sendiri Maka keluarlah macam-macam patung Dan yang paling besar ada khubal, ada manat, ada Uzza, ada lata Itu akhirnya patung-patung inilah yang kemudian dikenal di jazirah Arab Lata, Uzza, manat, khubal Makanya disebutkan dalam Al-Quran Ya tentang patung-patung ini nah, Setelah kemudian kesyirikan mulai menyebar Di jazirah Arab Mulailah kemudian orang Arab itu disukakan belajar perdukunan dari orang-orang Yahudi Belajar ilmu sihir, ilmu ramal gitu ya Maka menyebarlah banyak perdukunan di jazirah Arab itu di zaman itu sudah kesyirikan di mana-mana, perdukunan di mana-mana Sampai akhirnya Dari keturunan Ismail Wasallam dari Adnan Kemudian Abdi Manab, kemudian Hashim, kemudian Abdul Muttallib Disinilah cerita kakeknya Rasulullah Sampai kepada Abdul Muttallib Di masa Abdul Muthalib ini kita tahu bahwa di Yaman itu ada seorang raja yang berasal dari Etopia. Namanya Abrohatul Asrom. Abrohatul Asram. Abroha. Kenapa disebut Asram? Karena hidungnya hilang, tidak punya hidung. Karena ditebas pedang hidungnya itu jadi rata dengan dengan apa namanya muka maka disebut asrom orangnya gak punya hidung ya ya punyalah hidung ya cuman maksudnya ditebas jadi apa, terlalu pesek gitu ya maka disebut asrom ya jadi abroha lah abroha ini sebenarnya dia orang etopia orang habasha diutus oleh raja etopia yang namanya najasyi tapi bukan Najasyi yang terakhir yang masuk Islam namanya Ashamah Ibn Afjur bukan Najasyi ini, ini Najasyi sebelumnya ya. jadi mengutus dua jenderal ketika itu namanya Abrahatul Asram dan Riyad untuk membawa pasukan besar dari Etopia menyeberangi lautan dan menghancurkan Yaman di zaman Abdul Muttalib itu Kenapa Karena ketika itu di Yaman Banyak orang Nasrani Yang ditindas oleh seorang Raja Zalim Namanya Dhu Nuwas. Jadi ada perkampungan Nasrani Di Yaman Yang ditindas oleh seorang Raja Zalim Yang masuk Yahudi Namanya Dhu Nuwas Dhu Nuwas. Kalau ada Seorang raja diawali dengan kalimat "zul", berarti raja itu dari Yaman, seperti Zulkarnain dari Yaman. Ya. Lalu, nuas ini dia zalim memaksa orang-orang itu untuk masuk Yahudi. Kalau tidak dibunuh, dibunuh raja zalim, dia ngaku Tuhan sama dengan firaun, sama dengan namun, dan dia punya tukang sihir. Sampai akhirnya, ketika... Dia membantai dengan membakar 20,000 rakyatnya. Hanya kerana murtad dari tidak mau menyembah dirinya. Yang dikenal dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Uhdud. Kutila Ashabul Uhdud. An-Nari dhatil wakud. Idhum alaiha ku'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Dalam surah Al-Buruj itu ada kisah Sabul Uhud. Di kisah Sabul Uhud ini adalah kekejaman raja namanya Dhunwas karena membakar hidup-hidup rakyatnya yang tidak mau sujud kepada dia dengan cara dibuat parit api dimasukkan di situ. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan ribu nyawa melayang. Dan semuanya Nasrani. Nasrani yang masih berpegang dengan syariat Isa bukan Nasrani seperti sekarang. Ya. Yang menuhankan Isa. Nah, sementara Ethiopia itu negara Nasrani terbesar setelah Syam. Makanya ketika kemudian orang Nasran ditindas di Yaman, marah nih orang-orang Ethiopia ini, ngirim pasukan dipimpin oleh Riyad sebagai kepala pimpinannya dan wakilnya Abrahatul Asram Di serbuah negeri itu Sampai terbunuh Zunuas Akhirnya Yaman dikuasai oleh dua jenderal Yang dikirim dari Syam Pertama namanya Zunuas Yang kedua namanya Abrohatul Asram Lah daerah itu disebut Nejron Daerah itu disebut Nejron Jadi ada daerah Nejron Itulah tempat pembakaran Yang dilakukan kekejaman oleh Zunuas Namanya Nejron diserang Nejron maka dikuasai oleh Zunuas dan juga Abrohatul Asram lah karena kemudian sudah dikuasai tidak mungkin ada dua jenderal yang berkuasa bersiasatlah Abroha kemudian membunuh Riyad jenderal pertamanya dibunuh oleh Abroha supaya dia jadi pemimpin dan itu politik siasatnya matilah Riyad dibunuh Abroha maka Abroha betul-betul menjadi pemimpin tunggal di negeri Nejron, Yaman. Dan menguasai wilayah Yaman. Akhirnya dia jadi rajanya di situ. Sampai pada waktunya. Namanya Abroha itu orang Etopia. Tentu adat istiadatnya beda dengan orang Arab. Abroha ini heran kenapa orang Arab suka ke Mekah. Suka haji, suka umroh. Mengagungkan Ka'bah sementara tidak ada tradisi seperti ini di Etiopia sana. Maka berpikirlah untuk membangun Kanisa gereja termegah saat itu yang terbuat bahan bakunya sebagiannya dari emas. Gereja Mekah. Tujuannya Abroha supaya gereja itu menjadi pengalih kiblat dari Mekah menuju gereja dia. Ngajak orang Arab sudah nggak usah ke Mekah lagi ke gereja ini saja gitu maksudnya. Tapi Abu Rahat tidak paham keterikatan hati-hati orang Arab dengan Mekah. Kuat sekali, tidak bisa. Gereja sudah jadi pun tak mau juga orang Arab datang ke gerejanya. Yang ada orang Arab marah. Sampai ada anak muda dari kabilah yang dekat dengan Mekah. Jalan kaki dari Mekah ke Son'ah. Hanya untuk buang hajat di gereja itu. Diletakkan kotoran di situ, kemudian dikirim surat bahwa engkau tidak mungkin mengalahkan kaguan Kaabah marahlah Abroha dengan perbuatan anak muda itu dan ingat ini kan Islam belum ada kalau Islam tidak boleh ada gereja kemudian berak sembarangan di gereja tidak boleh ini yang dilakukan orang musyrikun di zaman itu maka marah Abroha dikirimlah pasukan besar dengan tentara gajah ada yang mengatakan gajahnya itu cuma enam ekor ada yang mengatakan delapan ekor Tapi karena orang Arab tidak pernah melihat gajah Maka perangnya disebut perang gajah Berangkat Tuaib dari Yaman dengan pasukannya Dengan dia naik satu gajah yang besar Yang disebut dengan Mahmud Kemudian berangkat menyerang Mekah bukan untuk berperang Hanya untuk menghancurkan Kaabah saja Tetapi Ketika sampai di sebuah tempat namanya Wadin Muhasir, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala azab abroha sehingga Allah katakan: Alam tar kif fa'ala Rabbuka bi as habil Alam yaj'al kaidhun fi tazdilin. Warsal wa alehim tayran ababil. Tarmihim bi hijarat min sijil. Fa'j'alhum qasf imabul. Turun ayat ini mengkisahkan bagaimana Allah mengadab Abrahatul Asrab karena kelancangannya maka setelah Abrahah kemudian mati dan pasukannya maka kemudian perang itu disebut perang gajah lima puluh hari lima puluh hari setelah perang ini maka lahirlah baginda shallallahu alaihi wasallam jadi Rasul itu lahir lima puluh hari setelah perang gajah Makanya kalau identitas Rasul yang masyhur dalam sejarah-sejarah lahir pada tanggal 12 bulan Rabi'ul Awal tahun gajah. Karena lahir 50 hari setelah tragedi perang gajah. Ini diantara sejarah singkat sebagai mukaddimah. Nanti besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakulabihamdika ashadu'ala ilah ilah anta astagfiru katubla'i. Allahu ta'ala alam. warahmatullahi wabarakatuh.